Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani Kali ini kita akan bercerita tentang Cabai Igotavi lebih mahal 2000 per kilogram Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Halo bose, sekarang saya sedang berada di Desa Widoro, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Ini kenalan dulu ya Pak ya? Siap Oke, Bisa berkenalan dulu mungkin Pak, monggo Pak Ya saya sebagai pengepul dari Kecamatan Gantiwarno di Desa Widoro, Kelurahan Gentan Pak Sinten asmane. ya? Nama Pak Bodong ya, nama, gitu. nama asli? Wah nggak ada yang kenal Mas Orenakno, oh, iya, iya Nama panggilan aja ya Mas ya hmm. <tuh> nah, kayak menurut Pak Bodong ya. ya. Menurut Bapak ini cabe igotavi ini gimana Pak ini untuk sebagai pedagang lah gitu. Oke. Kalau menurut saya pribadi untuk pedagang cabe untuk di khususnya di daerah Klaten ya, Mas ya. Betul. Daerah Klaten itu igotavi yang jelas untung buat petani juga. Pertama, Beratnya lebih-lebih dari yang cabe biasa Terus untuk harga Itu selisih mas Antara cabe yang lain sama Igotavi selisihnya yang jelas 2000 itu Minimal 2000 lah 2000 lebih? Lebih mahal Lebih mahal, lebih mahal Oke. ya Oke, berarti 2000 lebih mahal dari ya. cabai lain? Iya Itu terjadi di pasar mana pak? Klaten mas khususnya di pasar gede pasar gede itu kalau sekarang di belakang polres hmm. okay. itu yang jelas petani untung pedagang juga untung mas Weh. soalnya yang jual lebih gampang Weh. kan gitu okay. ya okay. betul Siap. daya simpannya juga bagus mas Gimana, Pak, daya yang jelas kalau yang biasa itu biasanya tiga hari itu udah enggak kuat kalau ini sampai empat hari, lima hari masih kuat Enggak gampang busuk gitu mas Kalau yang lain itu kan biasanya sini mas oke. Ini langsung ada busuknya sedikit, oh, nanti oke. langsung terus oke. Kalau ini bisa berapa lama bertahan? Lima hari sampai satu minggu enggak apa-apa mas oh, Saya sudah coba itu mas Sudah coba sendiri? Iya Oke, Pak Bodong sendiri itu pernah ngambil panenan ikut tapi? berapa kali ini pas setelah ini sebelum ini sebelum ini kemarin pernah di Klaten dapat mm -hmm. tapi daerah dari daerah, daerah mana nggak tahu ya mas ya mm -hmm. yang jelas di Gotafin di sana penjualan lumayan tinggi mas saya coba jual saya simpan itu waktu itu akhirnya penyimpanannya kan bagus yeah. saya bawa akhirnya di pemasaran juga bagus mas ya? oh gitu ya okay. Tapi kesan pertama bapak melihat Igo Taufik ini, ya. okay. hmm, Itu pertama kalinya gimana, Pak, atau sebelumnya bapak? Sebelum ada Igo Taufik ngambilnya, cabe jenis apa? Kalau jenisnya kurang tahu ya, Mas. Hmm. Tapi kebanyakan kemarin itu saya ambil pasti banyak yang busuk ya. Oh, gitu. Ya? Iya. Okay. Dua hari udah nggak kuat Mas kemarin itu. Hmm. Terus habis itu denger-dengerinnya itu dari Igotavi ya udah saya coba akhirnya masuk ke petani saya rekomendasikan Igotavi ya udah akhirnya nanam Alhamdulillah dari petani saya juga udah panen Oke. ini baru pilih-pilih ya mas ya pilih-pilih ya. dengan kemarin itu 1000 berapa mas 1200 ya 1400 lah kurang lebih itu sekali panen kemarin baru pilih-pilih dapat 3 kg, mungkin sekarang 8 kg sampai 15 kilo mas. tapi cuma sedikit kok mas ya, okay. berat soalnya sama ini pak, satu lagi uh, pak bodong, kalau untuk khusus cabai pak, biasanya ya. ngambil berapa banyak dalam sehari? Dalam gak bisa sehari. dipastikan mas rata-rata uh, iya, nah, ya sekitar 4 sampai 5 kental lah khusus cabai ya? iya khusus cabai per hari khusus, Lumayan lah. kalau bapak sendiri di sini modelnya hanya menampung juga atau membina petani juga pak di sini? jelas kalau ada produk yang bagus ya. seperti kemarin pertama Shostavi, ya mas ya. Iya betul. Itu itu juga bagus. Hmm. Tapi akhirnya belum ada lagi. Saya coba igotavie. Oke. Okay. Akhirnya igotavie kemarin cocok. <tuh> yaudah Sekarang di petani saya khususnya untuk petani saya, saya suruh nanam igotapi dan hasilnya ya Alhamdulillah seperti ini mas, bagus banget ini kedepannya Bapak optimis ya Pak? Ya. ini malah bahkan besok semuanya mungkin igotapi mas ya khususnya untuk para petani cabe saya sarankan jangan pernah mencoba barang yang belum jelas Intinya cobalah yang sudah jelas, seperti Igo Tafilah. lah ya. Igo Tafi sudah jelas dan saya pun sebagai pengepul penjualan itu lebih gampang Mas. Hmm. Okay. Intinya ini sudah antivirus, terus hasilnya pasti untunglah buat petani okay. ya. Igo, Igo Tafi pancen, pancen Jos.